Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan berbagi Cara download file ISO Windows 11 Asli dan gratis dari Microsoft Langkah pertama Silahkan dibuka browsernya Di kolom pencarian Silahkan langsung ketikkan uh, Download Windows 11 Oke, okay. pas di sini silakan dipilih download windows 11 Oke, okay. okay, ini adalah tampilan tampilan untuk downloadnya. Sekarang silakan kita scroll ke bawah, scroll ke bawah. silahkan dipilih pada bagian download windows 11 dis image. ISO. Ini ya. Ini kalau kita mau download format ISO-nya. Kalau kita mau download yang uh, apanya? Uh, bootable untuk bootable langsung ke USB bisa kita gunakan ini. Create Windows 11 Solution. Sekarang kita mau download yang file ISO-nya Windows 11. Uh, untuk selanjutnya silakan di di, di klik tanda panah ke bawah ini terus dipilih pilih 11. Oke. Okay. Selanjutnya silakan kita klik download. Selanjutnya pilih bahasa. tadi di sini bahasa Indonesia tidak ada, maka yang pilih kita bahasa bahasa Inggris selanjutnya kita klik konfirm. Oke okay, kalau sudah selanjutnya adalah pilih Oh pilih ini 164 bit silahkan di klik ini maka secara otomatis oh, sekarang file iso nya sedang didownload silahkan ditunggu uh, downloadnya sampai selesai demikianlah cara mendownload file iso Windows 11 di situs resmi Microsoft secara gratis jangan lupa subscribe like and comment pada channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh